Yo, sobat judul, kembali lagi dengan saya di channel Jaya Rifle, Kediri, Jawa Timur. Oke, kali ini saya akan e, tes perbandingan ya dari senapan sub atau senapan uklik e, kedua ini. Oke, yang pertama ini yang di tangan, karena saya ini ada sub fusion e, 2565 klasik coklat chrome Nah, ini nanti saya perbandingkan sama senapan angin subfusion 2255 lima Gamo full hitam Oke okay, kita lanjut untuk tes power dari subfusion 2565 klas coklat Chrome Oke okay, dan di sini saya akan menggunakan mimis super Juom lagi yaitu dengan kaliber uh, 4,5 lima mm saya buka terlebih dahulu minusnya. Oke, akan saya pompa dengan standar pompa minimal, yaitu tujuh kali pompa satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh. Saya masukkan dan di sana saya sudah menyiapkan uh, dua buah botol uh, untuk sasaran bidik dari senapan kali ini. Oke, okay, yang pertama dari uh, sub Fusion 2565 klasik coklat chrome ini akan saya coba menembak botol yang sebelah kanan, yaitu botol yang berwarna biru. 1..2.. Oke, itu tadi untuk tes power dari senapan yang ini. Oke, kita lanjut untuk senapan yang kedua yaitu Subfusion 2255 Gamo full hitam. Oke, akan saya pompa menggunakan standar pompa minimal yaitu tujuh kali satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh oke, saya masukkan dan tidak lupa saya eh, membidik sasaran tembak ini dengan jarak 15 meter, kurang lebih 15 meter oke lanjut saya akan membidik botol yang kedua atau yang sebelah kiri 1,2 dua. Itu tadi ya sahabat builder, untuk tes power dari kedua senapan kali ini yaitu senapan uklik 2565 classic coklat chrome dan 2255 kamu full hitam. Oke, okay, mungkin itu saja dari pembahasan kali ini. Dan jangan lupa untuk sahabat dulu yang di rumah untuk selalu klik like, comment, share, dan subscribe channel Jaya Air Revol. Oke, okay, mungkin sekian dari saya. Orang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih dan salam pedil.